kita sekarang udah ada di mall Kota Jakarta, lebih tepatnya di Grand Indonesia. Sekarang kita mau cari tempat makan dulu ya untuk berbuka puasa. Ikutin terus ya. Halo guys, jadi sekarang kita udah ada di depan Pogo ya? Yeah. Ya, di depan Pogo lagi di depan Pogo, guys. Ini nanti boleh keten, ya. Pesan yang paket kuas Tambah ini enggak? Tambah ini enggak? Tunggu bentar dulu Pakai ini enggak? Oke paket kuasnya dua Yang satu original Satunya yakiniku Boleh ayam, satu ayam, satu udang ya anapa? Boleh Terus aku mesen miso soupnya satu mie sosok satu, terus aku pesan crispy spicy ya yang satu apa tadi? ini dia boleh ini berarti terpisah ya extra topping jatuhnya ya oke, berarti ininya, oh satu lagi paket puasnya yakiniku, tapi tadi tambah extra crispy spicy ya, satu ininya Ayam aja boleh Bumbunya ngerasa banget sampai di bawang bombaynya. Ini tuh enak banget. Bawang bombaynya aja bikin lagi. Hmm. Sekarang kita coba deh ya. untuk Dagingnya. Hmm. Dagingnya tipis banget dan keliatan lembut ya. Kita coba. Hmm. Bumbunya ini ngerasa banget. Terus rasanya agak-agak uh, sedikit asin. Original gitu ya. Bagi yang suka agak asin ini cocok buat, banget buat kalian karena ini juga nggak manis gitu jangan nah, aku mau cobain ini ini yang yakin iku like nya cobain ya yakiniku like nah. hmm. ini enak banget bagi yang suka manis ini cocok banget buat kalian hmm. nah ini sama bawang bombaynya sama ininya lagi Ya, hmm, enak banget harganya. Harganya itu standar dan terjangkau, enggak mahal, dan ini pas banget sama kantong. Nah, aku mau cobain hmm. ini sodanya ya. Kita aduk dulu, kita cobain. Hmm. Segar banget, pas banget Makan daging, terus minumnya soda hmm. Enak banget hmm. Enak. Ini favorit aku banget Kalau kesini Dan ini kita coba hmm. Hmm. Renyah banget ini Aku suka banget dan ini ada minso soup ya teman-teman Bener-bener ada rumput lautnya hmm. kita cobain ya, ini ada rumput lautnya hmm. segar banget, ini tuh enak banget untuk di badan ya hmm. jadi kalau kalian gak mau makan yang kering-kering ini cocok banget nih ada kuahnya gitu seger banget Selamat makan teman-teman dan di sini ramai banget banyak teman-teman aku lihat guys okay. ya udah ngikutin kita jalan-jalan untuk kulinernya. Sampai jumpa di untuk video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu puasanya lancar dan yuk sih dadah.